Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sihir menggandakan uang? Jadi di video ini kita akan bahas nanti. Simak terus. Jadi hari kemarin saya lihat itu ada di grup ya. Judulnya sih grup ya seputar energi gitu ya. Nah, jadi di grup itu saya nggak tahu orang itu pemula atau udah ngerti tentang energi gitu ya dia itu tanya ya dia itu tanya apakah sihir itu ada gitu jelas ya sihir itu ada mulai zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada sihir itu terus dia tanya lagi mana caranya sihir menggandakan uang kan enak tuh katanya Uang tinggal di diaduin Jadi banyak gitu Ya gini loh Kita sebelum uh, Memahami tentang Sihir menggandakan Uang itu kita harus Paham dulu apa itu Sihir ya jadi sihir itu Teman-teman uh, lihat aja Di pojok kanan atas itu ada video-video saya Yang membahas tentang sihir Nah jadi saya kilas Balik sebentar ya namanya sihir itu sesuatu keajaiban, ya mana keajaiban itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang ajaib juga tiba-tiba datang tiba-tiba ada, tapi kita nggak tahu ya, tapi kita nggak tahu eh, apa namanya titik menang titiknya, misalnya nih kamu mau makan, eh kamu lapar nih, kamu supaya kenyang gimana, lapar supaya kenyang, eh, jelas makan kan ya. jalannya tahu. Nah kalau si sihir yang namanya keajaiban itu kita nggak tahu Ya kamu nggak ada uang Terus kamu dapat uang Ini gimana? Ya kerja kan Salah satunya itu kerja Tapi yang namanya keajaiban itu kita nggak tahu Tapi Ya tapi walaupun kita nggak tahu Itu alam semesta beserta isinya berkonspirasi Ya bahasanya kayak gitu Mereka semua membuat membuat bagaimana caranya kita itu dapat uang, entah gimana caranya alam semesta beserta isinya ini, ya Tuhan beserta isinya itu e, membuat kita jadi e, menghasilkan uang. Tiba-tiba e, nih kamu dapat dapat uang seratus ribu di jalan ya, itu nggak ada yang punya nggak ada yang ngaku ya kamu punya kayak gitu kan? ya mungkin ya itu rezekimu kayak gitu mungkin ya belum tentu juga kan atau tiba-tiba kamu dikasih orang uang seratus ribu lah hadiah buat kamu kayak gitu kan ya itu kan ya ajaiban ya ajaiban tapi itu kan kita nggak kerja ya kita nggak kerja tapi sihir ini ya sihir karena kita telah melakukan sesuatu di sebelumnya yang membuat kita dapat uang di sini kita dikasih uang ya misalnya aja kamu tadi pagi uh, udah bekerja bantuin orang secara ikhlas kasih sukarela atau kamu do doain ibumu doain orang tuamu atau kamu tadi pagi ternyata sholat duha terus uh, bantuin siapa gitu secara ikhlas tanpa uh, bayaran ke kamunya jadi akhirnya kalau semesta itu ya hukum-hukumnya eh, itu menukarkan semua kerjaanmu tadi dengan hadiah itu tadi. Jadi energinya yang kamu keluarkan terbayarkan melalui hadiah orang lain tadi. Ya jadi eh, energinya itu ada pertukaran. Jadi kalau dibilang menggandakan uang, ya tiba-tiba aja lu yang miskin tiba-tiba lu kaya. Ya itu enggak bisa, kalau enggak ada pertukaran mungkin bisa, ya mungkin bisa. Kayak gini, mungkin teman-teman pernah nonton juga tuh yang namanya pesugihan-pesugihan tuh kan, ya mereka kan enggak enggak sekedar menggandain uang kayak gitu. Lo ritual misalnya sama jin kayak gitu kan, sama makhluk-makhluk gak jelas itu kan, terus lo dapat duit kayak gitu tapi kan nggak selamanya begitu pasti yang ngasih duit ini si Genderwa misalnya si Wowo ini ya si Wowo ini ternyata ngasih duitnya perlu bayaran misalnya tumbal kalau nggak mau dibayar kitanya yang eh, apa namanya kitanya yang bakal nyesel atau kita bakalan bangkrut atau rugi nah itu kan sebenarnya pertukaran kayak gitu dia kamu dapat duit ya kamu harus nyerahin tumbal harus ada yang kamu keluarkan Nah itu namanya hukum pertukaran energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi bisa berpindah tempat atau bisa berubah dari bentuk lain. Ya energimu saat ini kamu punya tenaga, kamu bisa nyangkul, bantuin orang, misalnya kamu secara ikhlas. Nah, nanti suatu saat energimu terbayarkan, mungkin dikasih hadiah apa gitu sama orang, dibayar apa gitu, dapat suatu energi yang lebih baik lagi. Yang, yang uang mungkin kayak gitu, ya. Jadi begitu ya, jadi sihir ini, sihir menggandakan uang yang buruk itu ya. Sebenarnya ya, pertukaran energi, ya. Itu ya, energinya yang baik atau yang buruk. Intinya ya, pertukaran energi, ya. Mau sama gender uang mau sama apa, itu pertukaran energi kan? Nggak mungkin tiba-tiba aja dari nol, nah, tiba -tiba banyak, nah itu sulap ya sebelah, gak ada istilahnya itu tiba-tiba duit banyak itu gak ada, lu harus kerja ya mau tanya siapapun itu ya jawabannya kerja ya itu jadi begitu semoga di video ini bermanfaat tentang sihir menggandakan uang jadi kemarin saya sempat sebel sendiri gara-gara orang itu nanya masuk grup tentang energi tapi kok gak ngerti hukum pertukaran energi sih Ya, tapi ya wajar aja sih kalau pemula Tapi kalau udah paham ya Ya gimana itu Oke itu aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh